Hmm. Kau nih bukan anak menantu, Anak hantu ya, ya. Barang-barang ini pun semua sawal punya Kami apa? yang pada datang nih Kita tulang angkat saja <laughs> Masuk di akal juga cara ngomongnya <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Cuy, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi ya uh, nobar kita yang mana film Piramli yang berjudul Ahmad Albab ya uh, banyak teman-teman yang mengatakan kemarin ya di video saya sebelumnya di part pertama kurang bisa lihat di sini ya yang part pertama atau kalau kurang ingin melihat film-film Piramli yang sudah saya react kurang bisa lihat di sini juga sih Nanti saya cantumkan di sini atau nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy. Oke. Okay? Uh, banyak teman-teman yang mengatakan kemarin cuy. Uh, film ini banyak yang terpotong gitu ya. Benar banget. Banyak yang terpotong. Apalagi uh, lagu-lagunya cuy ya. Karena uh, saya sudah cari tahu cuy ya. Memang kebanyakan lagu yang di, uh, dipergunakan dalam uh, video atau film Piramili yang satu ini tuh. Menggunakan lagu-lagu uh, atau... Musik-musik dari Libanon dengan Turki, kalau nggak salah, cuy. Saya sudah cari tahu, cuy. Ya, kemarin saya, saya cari tahu, jadi saya harap kurang bisa mengerti, lah, cuy. Ya, kalau saya, apa namanya, mengambil persi aslinya gitu, ya, nggak bakal bisa dipublikasikan di tempat saya, cuy. Ya karena saya orang Indonesia jadi saya nggak bisa publikasikan video yang apa namanya yang full gitu ya. Apalagi ada musiknya, apalagi ada apa ini? Ada lagunya gitu ya. Karena uh, setiap copyright antar negara gitu ya. Bisa dipublikasikan khusus di Malaysia saja, bisa ditonton di Malaysia saja, di Singapura saja, Brunei saja, di Indonesia tidak, begitu sih. Jadi, korang harus mengerti aja, ya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, cuy, saya lagi flu, ya. Jadi, tolong dipahami aja, cuy, ya. Dan, jom kita nobar sama-sama. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua, satu, beng. tunggu, tunggu, cuy. Ini benar, ya. Kemarin di sini, nih. Waktu dia datang bawa hadiah ya Garam dengan gula ya Ini hari kau mainkan aku ya <laughs> Tapi kau ingat Nanti lain tahun hmm. Aku mainkan kau <laughs> Dia Oh dia berdagang juga ya, berniaga gitu di pasar ya, jual-jual sayuran. Assalamualaikum ya Umar muallim. Ya Umar muallim. Ya ya ana banyak hiran sama ente. Ai papa istana ente datang ke rumah ada hal? Syawal. Ana baru pulang daripada Basrah. Ana bawa kambing sudah ada di sini. Ana banyak oh, kesian. Oke, okay. ya kemarin ya. Ada kerja. Kam, apa? Kambing. Kambingnya dibeli ya. Tidak Buat macam ente punya kambing sendiri. Syawal. Kambing terlambat banyak, tidak ada orang yang jaga Syawal. Masya Allah Umar Mu'allim, I'm very sorry lah. Ana sekarang sudah kerja lah, Ana jadi businessman. Ana jual kacang gumuk, Ana jual kacang pendek, Ana jual uh, itu turung, Ana jual itu kacang brandy. Ana, brandy. Uh, ana cari lain orang lah Umar. Janganlah begitu Syawal, tak baik hampakan Tuan Umar ni. Syawal pergi jaga kambing. Kalau Ana jaga kambing, siapa mau bawa sayur jual di pasar? Umi boleh jual sayur. Ya, Sawal boleh jaga umi. kambing. Mastura boleh jaga rumah. Kalau kita semua dah bekerja, barulah boleh kita dapat lebih pendapatan. Ha. Hmm, hmm. Barulah baru serono. Baiklah. Umi sama Mastura setuju. Kada falla. Kada falla ya Umar Muallim? Beso ana kerja lah. Umar Muallim. Kemas ini ya yang sudah dirampok ini sih, yang sudah dirompak kan? Astaga dirompak lagi. pun begini banyak. Kanda orang jujur sebab itulah untung begini banyak. Jujur banget. <laughs> dinda. Untuk Dinda. Semuanya untuk Dinda. Gerhana oh. ini. Macam bulan. Eh, gerhana. Untung kanda. kanda. Iya. Ya. Perniagaan kanda untung, bertambah untung. Kita kaya Dinda. Bertambah kaya Dinda. Adama, <laughs> adama. Hmm? Astaga kucing kan orang kan dia Kucing Lainet ni kucing Lainet Lainet um Sarjana Wal maulana Ya sabina Wal wana Ala ulakena Astaga firullah Kenapa nanti punya muka semua ada tampal-tampal Macam tiba tukar sudah pencet muka model Orang pakai sarapan kepala dan saya punya sarapan, semua ada lirik dia kat muka Anaknya sukalah Apa pasal? Ini apa pasal? Dua orang pun nyamun sudah masuk anaknya kedai Emas intan bilian semua bawa lari pergi Belakang dia pukul sama anak Tengok anaknya muka dan tengok anaknya kepala Tengok anaknya baling Banyak kasihan, kasihan Encik ada kenal itu orang? Ana tak kenal, masih ada pakai toping Masya Allah Ini polisinya juga. juga Banyak senang Ana tangkap Kenapa perkara yang senang saja, mau tangkap Perkara yang susah, Ana tak tangkap. Benar-benar ya Encik ada kenal ini? Masya Allah <laughs> Ada tempat lagi, Tuan <laughs> Sajun Terjana Baik, sekarang begini Ana cari dia punya syap jari kalau dapat sekarang juga Anda boleh pergi tangkap. Terima kasih Tuan Jana. Selamat, selamat. Terima kasih konsel Aku yang kenal banyak soal pula tanya. <laughs> banyak soal nak tanya. Baik, saya akan istilah. Baik. Mana lagi satu? Masyaallah. Oh, dihitung ternyata tadi. <laughs> lagi apa <laughs> dihitung <dh, dh>, <laughs> Dih, ternyata ya mana lagi satu masya allah kirim lagi ngaji oh itu dia Masya Allah, apa ente do atas bukit sana? Ente selalu kasih susah sama Ana. Allah, masya Allah. Eh, saya ada di sini mana tu susah gigi? Itu gowai itu Masya Allah, ente ada dalam ke? Kalau ente begini susah sama Ana, lagi kambing kambing. Beristirahatkan agak begini tu, dah. Oh, dalam buah oh, dia. pasti ah, maksudnya Ahmad Alba Al, ah, Ahmad Al yang punya Ahmad Alba yang punya nah musik-musik macam ini cuy ini copyright sebenarnya tapi nanti saya tukar ya Marilah duduk, kita tunggu Ana cerita lah Tadi lah, Ana punya kambing satu sudah hilang lah Ana ikut Riko, Ana punya kambing dia masuk dalam gua batu lah Ana ikut dalam, Ana jumpa Jun lah Apa itu Jun? Banyak budurmu bilang lah, ada gigi dia kita. Itu Jun lah Mereka jin, ah jin lah, jin dia cakap itu harta karun anda mengambil itu harta karun dia marah lah sama anda dia cakap ini harta bukan anda punya yang yeah. punya ini harta ahmad albab anda ah. ah. al ada tau kan mas Tura siapa ini nama ana al ahmad albab ahmad albab jangan-jangan ada dari aladi ha, al <laughs> masyarakat <'amil. laughs> ma <'am. laughs> aladi mana itu mampu ajaib lah anda cakap betul-betul anda kira sama anda oh, kalau kita dapat ini harta kita jadi gaya loh ini gaya ullah oh, jangan kalangan keronsingkan dengan harga sekaron tu kita hidup ini dah syukur bagi Allah syawal hmm. tak ada laumi tak ada dapat harta pun tak ada laumi tapi ana ah. mau tahu siapa itu Ahmad al-Bas ah. Ahmad al-Bas hmm. Ahmad al-Dab Okey oh. oh, okay. jangan jangan Anaknya ini cuy, yang namanya Ahmad Albab ya Ya Umar Ya Umar Mualim berapa kan? wah, wah. Oh, wah. Oh. tu dia bulan, tu dia bulan, jangan nangis, silap Tengok dia ulung muka macam dia punya apa? Dia pelak hidung macam dia pelak maut. Ya, tengok dia tu dia jenguk, dan macam tengok candi. Oh, je, je, je, oh tu dia bulan, tu dia bulan, silap, jangan nangis, jangan nangis. Kun kun, nang ismanya, nang isla bilalah ente mau berintilah. Maish, aku tulah. Aku tulah. Jawablah. Ungu. Aku dua berjalan. Isteri bawa isteri punya anak pergi sama dukun apa macam? Jawab. Ah, bila itu dukun, itu dukun jadi satu bulan, ada satu bulan dia punya tangen ini maish, mana ini maish, maish sama orang maish. Jawab. Dia beri kasih, beri. Aduh, kila kita nangis, lagi tertinggal di belakang nangis. Ada orang susah aja lah, ada nangis, ada berintilah. Oh ceritanya dia nggak ya, ini sih nggak bisa berhenti nangis, coba bayangkan tuh ji anak nggak bisa berhenti nangis sampai ya. tuh, anak luntur. Sabar dikasih oleh Allah. Sya, berapa banyak ba mau sabar yang malam lain dari mula dia lahir sampai ini hari anak sudah sabar lah. Sekarang anak punya sabar pun sudah hilang lah. Sang. Masya Allah, dia nangis lagi. Oh. Dia lagi nangis. Apa yang tu dalam rumah? Kawan, anda fikir lagi baik enti pergi jumpa sama enti punya bapak bertuah. Ya, Syawal. Barangkali dia boleh aktif mencari tabib yang lebih baik. Ya, betul Syawal. Baiklah Umar Mualim besok anak pergi juga sama anaknya bapak yang udah datang dia di sini ya disini anak siapa aku yang menangis mukadam ya tuan cuman kau tengok siapa yang beranak di rumah aku <tuk> <tuk> siapa yang beranak di depan rumah aku betul betul Isabelle ya <Sess> <Sess> <Sess> Anak siapa yang menangis? Muka yeah. Adam! Ya Tuan! Cuma kau tengok Dah bayang beranak di rumah aku Tua apa? <Sess> <Sess> yes, yes. Pagi, pagi dia sedih pagi-pagi Kau ni kawin saja pandai, jangan anak pun tak tahu. Anak kau dia diwaksa lah. Mana mana tu jaga anak? Macam ni, budak ni kalau terus berusuki dimanggis, nanti apa mana boleh apa ni? Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, Ya Allah, betul betul. Ya Allah, betul betul. Bunga bunga, bunga bunga. Ini dia berani lagi nih, gawat, gawat, gawat, hey, Apa gawat. kena anak kau ni? Sinaran saya, Sayang, sayang, sayang. gawat. Wah, kalah, kalah, Oh, berhenti eh, Dia diam lah eh? eh, dia ketawa pula Eh, tengok tu dia ketawa pula Sudah kita kah? Oh, Allah lalu Eh, siapa nama anak kau ni? Kami belum beri nama lagi lah, Abah Sebab dia asyik nangis saja. Hmm, sekarang Abah beri nama dia Ahmad Hmm, Ahmad eh, Pasal, pasal dia suka pintu eh, Taruh nama dia Ahmad Pintu <laughs> Ahmad Pintu? <laughs> Ada sedap lah, itu nama <laughs> Ahmad Pintu Ahmad pintu Ahmad pintu tak bagus tak bagus uh, pintu cakap Arab Albab jadi abad oh, teru okay. namanya Ahmad Albab ternyata Albab itu artinya pintu ya <laughs> aduh Ahmad bin <laughs> Ahmad Albab Ahmad Albab dia teringat kembali menurut ceritanya udah saya pahami isinya ternyata ini maksud dari judul filmnya ya astaga hei hei hei hey hey kawal hei kawal hei hei kawal hei kawal hei kawal hei aku sayang cucu aku, lah. Ya, aku, hey. bagi kawin kau ini sama gembala kambing Ustaz, menyesal. Astaga dibawa ke gua Baru Berapa menit. Dikasih nama udah bawa di sini. Ahmad Albat, kita pergi sanalah, mari. Itu tumbal atau gimana sih? Apa jin, ente memakai anak-anak punya anak Tidak, aku baru kau punya anak, berkawan dengan aku punya anak. Kalau itu masyarakat, mereka kawan sama jin punya anak? Anak jin banyak jaman, dia bukan kukul dengan aku punya anak. Itu sebab aku turun dan percayaan, sampai di dalam dunia. Aku cari anak manusia yang dinamakan Aman Alba. Itu dia aku punya istri, aku punya anak juga. <laughs> Kau mesti ingat tiap-tiap satu pernama kau mesti bawa kau punya anak untuk berkawan-kawan dengan aku punya anak dari kecil sampai dia besar. Oh setiap pernama dia harus datang ya berkawan dengan anak ini anak anak jin ini cuy. Okay. <tuh> <tuh> itu syaratnya ya? Baiklah jadi baiklah baiklah. <laughs> Ini kayaknya, Ini merompak, Oh, ditangkap Jangan lari Angkat tangan Anda nama Muharram Ibn Alul Polisi Masya Allah ente ente <laughs> Anda jadi pencuri Anda jadi perompak Anak mesti tangkap sama Anda Anda punya harta semua, anak mesti lompas Marhaban! Al-Faturan Baik, saudara-saudara Dia tangkap juga Alamak, mata-mata Matau-mata Ini -mata. <laughs> e, apa asal ni? Apa asal ni? Kamu dituduh merompak dan cuba nak memunuh sekarang kamu ditangkap dan harta benda kamu semua dirampas. Bawa Keluar. Jalan. Tidak. Bukan cuma... Jalan. Tidak. Jalan. Bukan cuma ditangkap, cuy. Tapi hartanya diambil semua. Entar orang-orang macam unta. Orang dalam penjara tidak ada bising-bising diam, entar bising-bising. <gaduh> Diracam Ini <gaduh> senjatanya cuman batu doang <gaduh> Oh istrinya datang Diamlah Lagi-lagi yang terbising Dalam penjara mau Mengurut perempuan Ya Siti Apa yang mau kami datang untuk menjamin suami kami, sarjana Enti punya suami? Ya. Ada bawa uang? Ada Masya Allah Uang tidak ada, apa masih mau jamin Ini kesalahan banyak besar Satu orang lima ribu dilar Enti tidak ada kenal orang kaya-kaya? Ada nah, Harus bisa. dijamin gak? Aku masih mana mau dulu Kayak hukum itu bisa dibayar ya Dia tahu itu kampung pening lalat ya. <laughs> Lala. Ada satu orang nama syawal Sawal, sawal, sawal kembala kambing. Ya, oh dulu kembala kambing, sekarang jadi milenair, banyak kaya. Oke, udah terkenal ya. Itu ada ipar saya. Ya, itu abang ipar saya. Kalau itu masih bagus, sekarang antep pergi jumpa sama itu sawal. Dia barangkali berjanin sama antep punya suami. Kalau tidak ini dua-dua mesti batuwa lagi tidur dalam ini penjara. Lagi satu kali anak sama ini bagus, mampu. Kamu oh, udah kaya dia sih. Tuan Sawal. Di rumahnya udah bagus juga cuy udah modern ya. Assalamualaikum ya penghulu Kampung Fening Lalat. Apa hal? Fening Lalat. Apa ini? Banyak masa. Sapura, Suhara Sapura Suhara, okey Kenapa sedih sangat ni? Apa dah terjadi? Nalung ya, bukan nasib kami, Masura. Masih pun demikian juga Mas Dura Sudah, sudah, jangan menangis jangan menangis. Nanti Ana boleh urus satu persatu Duduk, duduk kita, duduk, duduk Ya penghulu, ini semua apa hal Tuan Syawal, ini semua orang kampung kita Ya, ya, Ana tahu, Ana, ana tahu Mereka punya rumah semua sudah terbakar Kasihan, kasihan Harta, benda, wang, ringgit, kerbau lembu, unta Semuanya sudah habis dikorban Masya Allah, banyak kasihanlah. Jadi mereka datang mau minta pertolongan sama tuan. Hmm. Insyaallah. Insyaallah. Jaden, fast. Dijad. And the dia orang punya rumah, periksa satu-satu, tengok berapa dia punya kerugian. Tuan, kalau ada kerugian, ente bayar double. Baik, tuan. Faham? Faham. Bagus. Uh, tuan, uh, uh, malam saya ada terima report, tuan. Report? Lagi-lagi report. Ya, yeah, kereta kereta bogi tuan, rodanya dua-dua sudah rosak, tuan. Uh, bila? Beri-beri? Bila oh. guna rifai? Beli saja yang baru. Kita orang yeah, ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Beli baru mahal. tuan. Berapa dia punya harga? 600 dinar. Itu banyak mudah macam 6 dinar saja. Besok anda beli 10 roda. Baik tuan. <laughs> uh, Jadam. Nanti ada sekejap. Ada itu orang dari pasar bawa sanapan. Tuan. Mulai hari. Anda tidak mahu anda punya gad. Semua pakai pedan. Dia mesti pakai sanapan. Tuan. Okay. Bapak. -ba bagus. Sekarang anda bawa ini orang. Pergi lihat dia punya kerugian. Tak. Kasih polo sedikit wang Baik tak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam ha, ha. Eh apa ini anak punya Kakak Ivar sama adik Ivar Menangis mata merah Apa pasal? Suhmi saya muha'lam kena tangkap lawan Sesapan juga sama Masya Allah dua-dua orang satu kali kena tangkap Apa dia punya kesalahan? Dia dituduh mencuri. Ya, mereka berdua pencuri besar. Itu dituduh anak negeri. Di mana mereka sekarang? Di mana anak negeri ya? Jadi yang datang sini panggil anak mau bikin apa? Kami berdua datang, tidak minta pertolongan. Tolonglah jaminkan si Muharrem itu seawal. Ya, tolonglah WhatsApp itu juga mau. Berapa dia punya jaminan? 5 ribu dinas Satu orang? Ya. dua orang jadi 10 ribu dinas Tidak aifalah Aifah macam pun, Ana mesti kena jamin Dia orang pun bukan orang lain Ana punya beras Biras? Biras, Biras. Hmm. Ya. Tidak aifalah Kalau dia marilah kita sama-sama pergi ke Polisi kantorah Apa itu polisi kantor Entah tau kah? polis ya tentu saja kantor polis lah oh. <laughs> mari batu bodoh sama batu Sarjana Persawal Ini hmm. ada bawa uang 10 ribu dinar Hanya menjamin anda punya beras Birat. Biras Biras <laughs> Saya menjamin ini dua-dua orang Iya yeah. Bahkan Ya Sarjana Buka itu pintu Fandara Baya. Baya. Lepas itu dua-dua untar <laughs> Apa lah yang ditangkap dia ya untar Ini dua-dua orang parang parampu besar Fancuri Nanti tak boleh cakap itu macam lah Nanti polisiya Nanti mesti cakap baik-baik lah Ente mesti jaga keamanan, bukan cari rusuhan Sekali anak kasih ente sama ini bantu <laughs> baru ente tau lah Anak minta maaf lah He.. Anak silap okay. Ente mencuri gak? Apa okay. ah, dia bikin malu? Ini macam saudara gak? Nah sebaik ente curi dalam negeri ente diman Ente kena lock up saja Kalau ente curi dalam negeri Saudi Arabia Ente punya tangan sudah kena putun Sekarang ente punya tangan sudah kubung lah Kudung, kudung Oke oke oke, ini ada Saya gak tahu ini di sini tuh Men... Apa? memberikan maksud seperti apa cuy hukum di pada waktu itu mungkin seperti ini cuy ya hukum pada waktu itu enggak terlalu uh, sadis gitu ya enggak terlalu apa namanya enggak terlalu parah ya pada waktu karena itu karena jamin ente, ente mesti ingat ini bukan jamin kasih lepas terus ente mesti datang hari bicara ente jambi ke macam mansur nanti pulang jaga ente punya bini balik pulang ucah binan cuma ini ya wajib lapor Ya hal belum Itu dua-dua orang yang punya ika. Anaknya sudah dah lah. Entah siapa tahu kalau macam lah mana anak Beras, beras, beras. kali cakap bye bye lah. Anak kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mari punan. Ana ingat sama ente. Ente boleh tolong sama ana sekarang ente mau makan samana. Dia orang dua-dua orang sudah keluar, ente dalam masuklah. Mari. Nyeri surat. Ya tuan. Jangan hilang. Ya tuan. Pegi pos office. Baik tuan. Pakai stem. Ya tuan. Uh, pulus tuan? Pulus pakai duit sendiri. Anak tak ada pulus tak? Kan? Pulus boleh pinjam posmaster. Baik tuan. Bodoh. Hello Hello uh, kwayh, sarip. eh sarif sarif <laughs> dir sala sala sala bodo <laughs> <laughs> pusing live live pergi hey. <laughs> eh lama ni kanak tipu pada Dinda ya. Jujurlah, berniagalah, untunglah. Boleh belian, boleh intan. Kan jadi pencuri. Tio, apa dah jadi dengan rumah kita yang cantik dulu? Kembali Papa miskin. kerja dia? Nasib baik ada si Sawal tu. Kalau tak ada si Sawal, kan sudah merengkok dalam penjara. Posto-posto Masya Allah, sudah jadi miskin ke? Tidaklah. Membuk saja Shippo Stone. Masya Allah. Surat dari siapa tu, Rinda? Surat dari Ayanda lah. Apa yang mau? Hari jadinya hampir tiba lah. Hari jadi? Belum suruh bawa hadiah dan pengsan. Buat malu keluarga sahaja. Rupanya selama ini kerana pencuri besar. Tengok. Harta-harta benda kita semuanya kena rampas. Ini semua kena kalungnya pasal lah. Nasib baik awal tu. Kalau tidak mati kering kade dalam penjara. Posto, posto. Masya Allah apa? Dah jadi entah pun bengkel juga. Diamlah. Apa kau nak beli leher pasal? Bodohnya posto. Surat dari ayah anda, Ganda. Ayah anda. Dia nak hadiah lagi. Poso poso. Anak ada sabar lah. Bukan pistol, poso. Anak tak ulah, anak ta Sekarang ini terus berkhayat. Anak sudah kena social welfare lah. Barat terus ribut. Lebih lebih. Ah, ini ada surat uh, Syawal ibni Zulhaidah. Itu anak punya nama Masya Allah, banyak cantillah dia punya tulisan Eh Sekarang sudah pandai baca? Anda sudah pandai lah sekarang Anda sudah belajar sana. anak punya mastura Oh Anda duduklah minum kopi. Tak boleh rasuah Eh jaga kerja baik-baik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mastura Masya Allah, ini ada surat dari ayah Ndallah Ulang tahun hari lahirnya sudah tiba lah Lagi hadiah kah? Apa lagi? Bukan yang dia datang, yang dia punya bapa Ya, ini kali kita bawa hadiah yang lebih istimewa lagi Ya, ya, ya Andy cakap betul, Andy cakap betul so, Jadi masalahnya Apa kita nak bagi hadiah? Mari kita curi Ah, Kedai Mas, aku tak mau Curi kira -kira. Bukan kedai Mas, rumah Syawal Rumah Syawal Malah rumah Syawal ini Marah, aku takut, Marah ah, Aku letak tempat ini mana? Tempat lain lagi Dia keluar Syaa Allah. Astaga, ditangkap kira-kira. Tuan, saya -kira. sudah jaga langana punya rumah. Tuan, tadi saya tengah tidur datang pengawal beritahu ada pencuri. Tuan, bila saya tiba, saya lihat ini dua-dua pencuri sudah ditangkap. Muka memang muka pencuri. Jangan-jangan ini keturunan pencuri? Bagal? Benar, syawal. Umi pun terperanjat. Pencuri. Anda dua-dua pun Masya Allah, Anda kasih malu Anda lah. Anda bukan orang lain. Anda punya beras. Biras. Biras. Anda tolong Anda keluar dari lokap. Anda datang curi rumah Anda. Bukan Anda mau curi. Dia suruh. Tiba-tiba Anda itu. Anda nasihat Anda jangan curi. Mana lu turut? Oh, Anda itu. Anda yang curi. curi. curi. Sudahlah. Anda tuduh dia, dia tuduh Anda. Anda berkain. Jadi siapa curi? Anda yang curi. Anda kecil-kecil tak mau matilah. Besar-besar yang dia susahkan Ana. Apa pasal yang dia curi? Apa pasal? Hari ulang tahun ayah anda sudah tiba. Kita mau kasih hadiah kita tak nak. Kita sudah bankrupt. Itulah pasal kita curi. Oh, bankrupt lah. Tak ada hafal lah. Nanti kalau ulang tahun hari ayah anda sudah sampai, Ana boleh tolong anda berdua. Terima kasih kepada hadirin yang telah memberi hadiah di hari jadi saya ini <laughs> e, cuma tiga hadiah daripada menantu saya ini yang belum saya terima lagi eh hey, kenapa berdua nih nangis guru nah, lucu ya kita break dulu lagi azan Oke, kita lanjut lagi ya. Azan udah selesai dan 3 2 1. tahun jangan menangis di depan hari jadi abah. Macam kau mintakan abah yang tahun Beda ini yang dibawa Dapat di gua barang kali ya? Hatta karun agaknya ya? Eh, <laughs> mahal lah ni. Siapa Ya, sayang. Alah! Bila nampak barang ada, bila nampak aku, kau pun sayang. Ingat kau punya. Ada jadi aku, bukan kau punya. Simpan dalam peti. Kunci baik-baik. Pakai mangga lagi. Ni macam menantu, Abah. Ni macam kelas. Lagi lima tahun begini. Abah melenek. Bukan macam itu tu. Oh, Okey. Tawal, tahun ni kau buat hari apa? Ini? Apa lagi ni? Siapa apa? Buka. Apa itu? Ini kau buat-buat aku ya? Ha? Kau oh, kau nak sindir aku ya? Ukiran masjid ni yang kau buat. Masya-Allah. En dia terbai lah abah. Ana bawa ini ukiran masjid supaya abah bertobat, takut sama Tuhan, sembahyang, jangan cakap takbur, barulah hidup henti boleh selamat, memang aku tak selamat. Semenjak anak aku kahwin sama kau, kau punya sial tu membawa ke rumah ni. Kau tidak, Kau tengok macam sapar. Kau tengok macam muharam. Ini anak menantu. Hmm, emas, intan, zamrud, berlian, itu yang dia bagi dia. Bukan macam kau. Abah, Abah, <laughs> janganlah marah sama sawal, Abah. Benar, Abah. Sebenarnya, semua kita punya, Abah. kami ni pencuri, Abah. Nasib baik sawal jamin kami, Abah. Pencuri? Benar, Abah. <laughs> nah, je, nah je. <laughs> hmm. Kami dah bankrupt, Abah. Bankrupt? Ya, Abah. Hmm. Kau ni bukan anak menantu. Anak hantu. Barang-barang ni. <laughs> ni pun semua sawal punya, Abah. Kami yang kau datang ni? Kita tolong angkat saja, Abah. <laughs> Maksudnya kecil juga cara konggungnya Kamu ni bukan anak menantu tu, anak ya, hantu ya. <laughs> ya Abah, nasib baik sawah jamin kami ya Abah Benar ya? Benar Abah pedang, najis, najis. <laughs> hmm. Kami dah bankrupt Abah Bankrupt? Ya Abah <laughs> Kau ni bukan anak menantu <laughs> Anak hantu rupanya <Rune. laughs> Barang-barang ni pun semua Sawal punya, Abah yang kau datang ni? Dia kata, -kata Jawab Benar, Abah Hmm Kena lagi aku Kena lagi Kau yang aku harapkan Kau yang tak berguna sangat Hei Sorry lah, Abah Sorry lah, Abah Sorry Tulit Sorry <laughs> Tapi tak ada. Aku tak percaya Aku tak percaya ini harta semuanya si si Sawal ni Mana boleh Kau tengok baju dia tu Jubah mana punya Ya, hudi mabuk dia apa pun, tak tahu Andi pegang macam Oh, cuma gara-gara baju ya. Uh. Ugh. <laughs> Masya Allah. Masya Allah. <laughs> Anak menantu apa? Yang utama. Yang utama. <laughs> Mari sayang Mari intan. Ma. <laughs> Mari, payung. Abah sayang. Dulu kalau abah marah tu cuma nasihat. Suara kuat saja bukan ada apa-apa. <laughs> eh, uh, cucu abah Ahmad Albab mana? Ah, dia ada di luar bermain-main sama jadam. <laughs> Bagus, sawal. Abah mau tanya, macam mana kau boleh kaya sawal? Oh, Andy belum tahu lagi ke? Nah, sekarang anak akan tahu sama Andy. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga Semua datang daripada Allah Bukan daripada Bapak okay. Lagi Dari teruk aku kena main <tuk> <tuk> Ini kisah gembala kambing Hal dunia Tak ambil pusing Walau kocik selalu kering hatinya Tak pernah runsing Kena yakin serta beriman jodohnya gadis rupawan kawin Ferry anak hartawan secantik Putri kayangan Albabla pergi di goa lagi dia gembala <tuh> Udah selesai Oke okay. Oke okay, cuy itulah tadi part kedua dari film Piramli yang berjudul Ahmad Albab ya uh, Di part kedua ini baru saya mengerti dan saya pahami cuy ya Apa arti judulnya ini cuy Seorang pengembala yang tiba-tiba uh, kaya ya Menjadi kaya Ya, karena kan mendapatkan harta di sebuah gua gitu ya Dan itu ada syaratnya juga cuy ya Awalnya saya mengira itu syaratnya adalah tumbal ya Anaknya yang jadi tumbal tapi ternyata enggak e, Ternyata jin ini tuh jin baik bukan jin jahat ya Karena jin itu e, mengetes gitu ya Jin itu e, men e, mencoba <tuh> kejujuran dari e, sawal ya Me apa Mengetes kejujuran dari sawal Apakah dia jujur atau patuh apa enggak gitu ya dan uh, Oke okay, banyak pengajaran banget ya di film ini cuy Walaupun uh, uh, mungkin banyak di sini yang terpotong cuy Tapi uh, menurut saya alur ceritanya sudah saya pahami gitu ya Harta ini adalah uh, punya Ahmad Albab Yaitu anak dari Uh, Pengembala yang bernama Syawal, gitu ya? Sawal Sawal ya Sawal dengan Mastura, ya Sawal dengan Mastura. Dan, apalagi ya, pengajaran yang dapat di sini kita uh, dapatkan, cuy! Ya, polisnya, cuy! Ya, polis, ya, tentang polis tadi, mungkin pada waktu itu uh, hukum yang ada di Malaysia itu uh, sangat enggak terlalu ketat, gitu ya, layaknya... Sekarang, sekarang kan udah uh, hukum yang ada di Malaysia. Sekarang udah ketat, ini menggambarkan hukum yang uh, berlaku pada waktu itu, cuy. Itu mungkin yang saya... apa namanya... saya ketahui ya dari film ini, cuy. Karena banyak singgungan, sebenarnya cuy, banyak pesan dengan singgungan-singgungan yang ada dalam film ini, cuy dan intinya dari film ini tuh sebenarnya harta jodoh pokoknya semuanya itu memang bukan datangnya dari abah ya bukan datangnya dari seorang ayah atau uh, seorang pemimpin yang kaya gitu ya tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, jangan terlalu berharap sama orang-orang yang sudah uh, sudah terlanjur kaya, cuy tapi teruslah bekerja dan teruslah berusaha untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh dan mendapatkan kebahagiaan pastinya. Dan mungkin itu aja cuy ya. Saatnya saya pamit undur diri. Kalau saya ada salah cakap atau video ini banyak salah, tolong dimaafkan. Dan buat korang terima kasih banyak karena selalu stay di channel Landiteka. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke social media yang kalian punya. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.